Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ana dan Marisa Emerald dan di kesempatan kali ini, di video kali ini sesuai judul video kita akan bereksperimen untuk mengetahui apakah jenis bahan bakar pertalite dan juga pertamax itu memiliki efek atau dampak kepada performa kendaraan kita oke, jadi langsung saja tanpa lama-lama lagi, kita masuk ke inti videonya Oke, okay, sekarang uh, aku lagi berada di Kota Jakarta dan ini lagi ada di depan pom bensin ini ya, pom bensin Pertamina. Sini aku uh, akan pakai kendaraan ini, teman-teman. Ini Suzuki XL7 Navigante Limited. Jadi di update yang saat ini itu kan jenis kendaraannya itu berbeda-beda, teman-teman. Termasuk jenis mesinnya dan juga bahan bakarnya jadi kalau mobil tersebut memiliki mesin petrol jadi atau memiliki mesin bensin mobil itu juga harus isi bahan bakar sesuai jenis mesinnya termasuk juga kendaraan yang bermesin diesel kita harus mengisi mobil tersebut dengan bahan bakar solar atau dexin nah di sini karena kendaraan ini itu dia fuel type-nya atau jenis bahan bakarnya itu bisa diisi dengan Pertalite, pertamax, vw super road 92 dan juga vw power rod 95. tapi untuk fokus kita di video kali ini uh, kita akan tes apakah bahan bakar Pertalite dan pertamax itu juga memiliki perbedaan untuk performa mobil karena seperti yang kita tahu di sini harga Pertalite untuk per liternya itu 10.000 Sementara untuk pertamax, oke, okay, kita pertamax di sini ya. Pertamax itu untuk liternya 13.300. Oke. Okay, nah, untuk kali ini kita tes pertalite dulu ya. Kita isi, kita isinya nggak sampai penuh karena nanti kita akan coba gantian dengan pertamax uh, kita udah mengisi mobil ini, tapi kita isinya nggak sampai penuh ya. Kita cuma isi empat liter aja <guruh> karena nanti kita akan gantian dengan pertamax. Ya, mungkin nggak hari ini, mungkin besok ya karena untuk menghabiskan bahan bakar termasuk cukup lama karena mobil ini bisa dibilang irit buat bakar ya ya udah oke okay, kita langsung aja masuk ke tes akselerasi 0 ke 100 nya untuk menggunakan bahan bakar jenis pertalite terlebih dahulu. Oke, okay, teman-teman, setelah kita melakukan tes pengatesan akselerasi ya dari 0 ke 100 menggunakan bahan bakar jenis Pertalite yang harganya 10.000, sekarang kita akan melanjutkan untuk mengisi bahan bakar menggunakan bahan bakar jenis Pertamax di harga 13.900. Sebentar, apakah ini benar? 13.900. Coba kita lihat. Oh ternyata tulisannya yang di plang sini salah ya. Ternyata nyatanya di sini harganya tertarat 13.300 per liter. Yang dimana untuk video ini ya saat ini direkam itu harganya beneran segitu teman-teman saya barusan ngecek ke pom bensin aslinya ya, di dunia nyatanya ternyata beneran harganya mirip lah 13.300 untuk Pertamax. Sementara untuk jenis bahan bakar pertalite itu harganya 10.000. Oke jadi langsung saja kita isi ya sebenarnya ini ada tinggal dikit tapi nggak apa-apa uh, anggap aja udah habis lah <laughs> karena juga sepertinya gak begitu banyak efeknya sih oke kita langsung aja untuk isi di sini kita isinya nggak sampai penuh karena ya gitulah oke kita isi 10% persen ya lima liter satu ya, udahlah. Bapak, sekarang kita lanjutkan untuk tes akselerasi dari 0 ke 100 menggunakan ban bakar jenis Pertamax. Let's go! Oke okay lah, teman-teman, sekarang kita langsung aja ya. Tes akselerasi dari 0 ke 100 menggunakan ban bakar jenis Pertamax. teman-teman so, jadi kesimpulannya bahan bakar jenis Pertalite dan juga Pertamax itu kurang lebih efeknya itu nggak ada bedanya ya alias sama-sama aja tes akselerasi dari 0 ke 100 km jam nah tetapi jika kalian itu punya pengalaman sendiri misalnya menggunakan mobil lain ada berbedaannya silahkan tulis di kolom komentar di bawah teman-teman oke okay, cukup sekian untuk video kali ini terima kasih telah menonton sampai jumpa di video yang berikutnya.